Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Toy. Hari ini, Bang Toy akan bermain mencuci mainan. Teman-teman, Bang Toy, penuh dengan lumpur. Teman-teman, ini kotor sekali, kan? Teman-teman, yuk kita cuci terlebih dahulu. Teman-teman, di sini. Banyak mainan bang yang kotor, teman-teman. Terkena lumpur. Dan di sini ada akhirnya, teman-teman. Untuk mencuci mainannya. Mainan bang toy banyak sekali ya, teman-teman. Oh, tetapi di sini pada kotor, teman-teman. Kira-kira Bang Toy akan mencuci yang mana dulu ya teman-teman? Bang Toy bingung. Yang mana dulu ya teman-teman? Yang ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ambil sendok teman-teman. Di sini sendoknya sangat kotor sekali teman-teman kan? Kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya sendoknya terli terlihat bersih, teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam airnya, teman-teman Supaya bersih, teman-teman Ayo kita cuci, teman-teman Wow, sudah terlihat bersih, teman-teman Nah, -teman. wow. disini sendoknya berwarna biru, ya, teman-teman Widih -teman. keren sekali, kan, teman-teman Ayo kita cuci lagi, teman-teman Sudah terlihat bersih, teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman, supaya tidak tercampur oleh yang kotor. Ayo, teman-teman, ambil lagi di sini. Apa ya, teman-teman? Kira-kira, teman-teman, ada yang mengetahui tidak? Apa ya, teman-teman? Ayo kita cuci terlebih dahulu, teman-teman. Widih, -teman. di sini ternyata Power Rangers berwarna merah, teman-teman. Sudah bersihkan, teman-teman. Widih, -teman. keren sekali! Ayo kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman. Ayo kita masukkan lagi, teman-teman. Kita ambil maksudnya, teman-teman. Dan di sini, apa ya, teman-teman? Teman-teman, ada yang tahu tidak ini apa? Di sini, tampak kotor, teman-teman. Kita cuci terlebih dahulu, yuk, teman-teman ini apa ya teman-teman? Ayo kita cuci dulu teman-teman supaya terlihat bersih. Widih, ternyata di sini ada Power Rangers berwarna hijau teman-teman. Widih, keren sekali kan teman-teman? Kita masukkan ke dalam keranjang lagi yuk teman-teman. Selanjutnya di sini apa ya teman-teman? Supaya teman-teman mengetahuinya, kita cuci terlebih dahulu, yuk teman-teman. Ayo teman-teman, kita cuci lagi teman-teman. Cuci yang bersih, supaya terlihat teman-teman. Widi di, sini ada Coca-Cola teman-teman. Ayo teman-teman, wih keren sekali kan teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam panjang lagi teman-teman. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Di sini ada singa Tetapi kok singanya kotor ya teman-teman Kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman Supaya terlihat bersih Ayo teman-teman Widih sudah terlihat bersih teman-teman singanya Ayo kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman Supaya terlihat bersih ayo kita ambil lagi teman-teman kita ambil yang ini ya teman-teman ini apa ya teman-teman apa apa teman-teman bisa mengetahuinya Ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman wow. jadi di sini ada singa teman-teman eh singa salah teman-teman <laughs> di sini macan teman-teman Bang Toi salah, Bang Toi lupa Disini ada macan Ayo kita masukkan Kedua ranjang lagi teman-teman Ayo kita ambil lagi teman-teman Yang mana ya Aduh terjatuh teman-teman kita ambil lagi teman-teman Ini apa kira -kira, ya kira-kira teman ya teman-teman Ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman supaya terlihat bersih Waduh Ayo kita masukkan ke dalam keranjang lagi teman-teman supaya terpisah dengan yang kotor Dan yang ini apa ya teman-teman Wow sini terlihat ada robot teman-teman tetapi robotnya kotor Ayo kita cuci dulu teman-teman Widih, di sini ada robot gunam Teman-teman, masukkan dalam keranjang lagi, ya! Teman-teman, wow, ini apa ya? Teman-teman, ini seperti soang, ya. Teman-teman, tetapi soangnya kotor. Teman-teman, ayo kita cuci, teman-teman, supaya terlihat bersih. Widih, sudah bersih, teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang lagi, yuk, teman-teman, wow! ini apa ya teman-teman ini badak ya teman-teman pebang toy salah ya, terlebih dahulu teman-teman ya, Kita masukkan dalam keranjang lagi teman-teman kita ambil lagi teman-teman Wow ini apa ya teman-teman ini mobil-mobil apa ya Ayo kita cuci lagi teman-teman supaya terlihat bersih Ini sudah bersih teman-teman Di sini ada mobil off-road Ini keren sekali kan teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam keranjang lagi teman-teman Wow di sini apa ya teman-teman Seperti ular ya teman-teman Tetapi ularnya terkena lumpur Ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman Supaya terlihat bersih Ini sudah bersih teman-teman Masukkan ke dalam keranjang lagi ya lalu kita ambil lagi kira-kira ini apa ya teman-teman supaya teman-teman mengetahuinya ini apa ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman supaya tampak bersih Widih teman-teman sudah bersihkan teman-teman kita masukkan dalam keranjang lagi teman-teman supaya terpisah dengan yang kotor Wow di sini ada garpu teman-teman, tapi -teman. garpunya kotor teman-teman. Ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman. Widi sudah bersih teman-teman. kita masukkan dalam keranjang lagi ya. dan di sini ada ada apa ya teman-teman? wow ini ada mobil teman-teman. tetapi kok belakangnya copot ya teman-teman. kita cuci lagi yuk teman-teman supaya terlihat bersih. tempatkan dalam keranjang, teman-teman, supaya terpisah. Wow, di sini ada mobil apa ya, teman-teman? Di belakangnya ada seperti botol, teman-teman. Apa kira-kira ya, teman-teman? Kira -kira, ya, Kita cuci terlebih dahulu, teman-teman, supaya teman-teman mengetahuinya. Wow, di sini ada mobil minuman, teman-teman. Wadidaw! Kita taruh lagi yuk ke dalam keranjang, teman-teman. Lalu kita ambil lagi. Widih, di sini ada mobil rally, teman-teman. Keren sekali, ya, teman-teman! Tetapi mobilnya kotor, teman-teman. Ayo kita cuci dulu, teman-teman, supaya bersih. Wow, sudah bersihkan teman-teman? Kalau sudah bersih, kita masukkan ke dalam keranjang lagi, teman-teman. Widih, ini yang terakhir, teman-teman. Ini mobil apa ya teman-teman. Wow di sini terlihat mobil Avi teman-teman. Kita cuci terlebih dahulu teman-teman. Wow mobilnya sudah bersih teman-teman. Keren sekali kan teman-teman di sini ada bunga warna biru. Kita masukkan dalam keranjang Yuk. Wow sudah selesai teman-teman. Mainan bangtol sudah bersih semua. semua makan bangkai banyak ya teman-teman.